Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita berkulineran dulu Kita akan membahas salah satu makanan khas Kabupaten Muratara Yaitu sayur cadas pedo Resep makanan kuno yang diwariskan generasi ke generasi Walaupun ini resep kuno Tapi sudah mengenal pengolahan dengan cara difermentasi Jenis makanan apunian ini ya eh, Dan capmanu ngaweknya Pastinya akan dipandu oleh chef profesional yaitu chef Arya dan juga chef Diki. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe lanjakelah. Subscribe ke dulu dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Semoga kita galo-galo selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan rejeki dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di Pangkus area di Jonjong. Para pecinta pariwisata Sumatera Selatan, kita di sini akan mengangkat makanan khas dari napalicin. ya. Di sini kita ada kimcinya Napa eh, napalicin ya, yang sudah dipermentasi dan nanti kita akan bicara langsung sama eh, Bapak sejarawannya yang tahu dengan filosofi dan tahu tentang eh, apa sayur cadas pedo. Baik para pemirsa, saya di sini Sept Arya, saya dari PCPI Perkumpulan Sep profesional Indonesia dan ada kawan saya Sef Diki. Diki dari Perkumpulan Sep Profesional Indonesia DPD Sumatera Selatan dan di sini ada Bapak Dedi. Bapak Dedi uh, tim sejarawan dari uh, Napalicin. Oke okay, para pemirsa pariwisata Sumatera Selatan kita bersama Pak Dedi Pak. Uh, gimana sih untuk asal mula dari sayur cadas ini, Pak? Sayur cadas asli dari daerah sini itu sayur musiman tuh. Oh sayur bisa, musiman ya, ya, Pak? Biasanya setahun sekali. Uh, setahun, setahun sekali, sekali ya pas musim ladang mulai disemai kan. Nah, proses buatan sayurnya <coughs> bisa dilangsung tumis, bisa, bisa langsung tumis atau diproses fermentasi dulu. Nah, proses fermentasinya itu Kita ambil cadas segar dari ladang Cadas segar yang kayak gini ya Pak ya, ya, ya. Uh, Agis. Ini cadas segar ini ya, pemeriksa ya. ya Cadas segar terus kita ya, proses dari ladang Kita proses, kita, proses, kita, proses, kita cuciin, ya Habis itu baru di Proses fermentasinya itu cadas Habis yang besi tadi kita remas sama garam ya? Sama garam ya Pak Sama garam secukupnya Ini ada nasinya Pak? Baru itu baru dicampur dengan nasi. Dengan nasi ya. Yeah. Uh, jadi pemirsa di sini dia ini uh, untuk proses Bikin cadas ini dia dipermentasi ya Ketumirasi, Jadi diremas ya. Habis dicuci, ditirisin Diremas-remas pakai garam ya garam, Campur nasi campur nasi. Nah ya. untuk menghasilkan yang seperti ini Prosesnya berapa hari Pak? Biasanya sehari semalam ya Rasanya agak asam-asam ya Oh sehari hmm. semalam ya Kalau baru diremas rasanya agak pahit ya. Oh kalau baru diremas Masa. langsung dimasak Pahit, pahit ya. Oke okay, siap Kalau sehari semalam kan Rasanya meromak asam-asam-asam Oh, untuk ikannya ini, kalau ikan tuh yang bisa dipakai ikan apa aja, pak? Ikan bisa ikan segar, ikan batu juga, ikan biasanya, batu ikan, ya, ikan jenis ikan kerali semua misalnya. Kalau saat kita nggak ada ikan batu, kita pakai ikan kayak ikan patin, nila, patin nila juga bisa. Oh bisa, ya. bisa. Uh, ini dipermentasi dulu, ini di ini permentasi dulu permentasi, ya, Pak? Ya. Iya. Iya. Uh, permentasinya prosesnya seperti apa, Pak? masa fermentasinya ikan ikan segar dicuci dulu dibersihkan nih uh -uh. habis itu direndam sama air garam ya. air garam garam aja ya pak berapa hari dia direndam sama air garam seasin asin mungkin seasin -asin, se asin mungkin se -asin. oh minimal, jadi minimal 5 jam yang lebih bagusnya semalam lah Semalam, semalam. Oh. ini besoknya baru kita bongkar okay. habis direndam habis itu direndam dicuci sama air tawar air tawar air minimal lima menit lima belas menit habis itu ikan diangkat dari air tawar tadi baru ditiris ini dibuang airnya dia meremas kan uh -huh. dibuangkan airnya agak keringlah sedikit habis itu kita siapkan dulu beras itu berasnya sudah di aponya di jenis digoreng di, di apa itu di sangrai di sangrai wow. ya yeah. beras tuh habis itu ditumbuk berasnya dihaluskan dihaluskan ya. setengah halus ya setengah halus ya agak kasar-kasar itu terus dibalur balurin kayak gitu Oke, nantinya kita balurkan sama ikan yang sudah di itu oh. dikasih air karam tadi jadi pemirsa uh, ikan ini jadi menurut sejarahnya dia harus dipermentasi dulu harus di apa harus direndam sama garam uh, bisa jadi semalaman lah dia untuk untuk apa sih tujuannya untuk mencari uh, tis asinnya dan juga dia uh, nanti dibaluri dengan sangrean beras yang sudah ditumbuk kasar. Oke, okay. uh, para pemirsa, pariwisata Sumatera Selatan, uh, di sini kita lagi proses ya, proses untuk bikin sayur cadas. Pedo, nah sayur cadas pedo ini uh, kimchinya napa licin, ya, kimchinya napa licin. Yang di sini nanti kita sama-sama untuk proses ke, prosesnya untuk kita kasih tahu ke pemirsa yang tadi udah kita jelasin filosofinya seperti apa dan di sini kita juga uh, akan menumisnya. Tapi uh, ada, beberapa, ada statement atau beberapa trik yang akan kita edukasi di pada kesempatan hari ini. Jadi para pemirsa di sini uh, biasanya tumisan itu kan biasa aja tuh. Nah, dengan bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, cabai rawit Terus ada gula, ada garam, ada penyedap, ada serai, ada serai ya, ada serai, ada serai. Nah nanti kita kasih tomat. Tapi di sini saya akan tambahkan sedikit sentuhan dengan susu plain atau susu tanpa rasa ya. Jadi disitu kita mau dapetin tips rasanya ngikat uh, antara bumbu-bumbu di sini. Oke okay, pemirsa kita udah ini Jadi dimasukkan seperti itu ya Pak ya? Iya, iya Kasih susu terus Oke pemirsa Ini nah prosesnya Ya kita udah Udah campur Nah kita tumis seperti ini Sampai dia nyampur Dan nanti uh, Sampai dia benar-benar matang ya Oke, okay, pemirsa, di sini kita sudah jadi ya untuk proses bikin sayur cadas pedonya. Jadi, di sini pemirsa uh, Ibu Kabit dari Pariwisata Muratara ya, Kabupaten Muratara. Uh, kita mau cicipin gimana sih rasanya ketika uh, sayur cadas apa? Sayur cadas pedo ini sudah kita sedikit kasih sentuhan Alam. atau kita sedikit modifikasi. Baik, pemirsa, kita coba, Bu, silakan. Ini enaknya pakai nasi ya Bu ya? Iya. Sebenernya. Biasanya pakai nasi lebih lebih kerasa kalau pakai nasi. Oh, iya. oh. hmm, rasanya lebih lebih manis. lebih, lebih, lebih ngeket gitu ya, ya, lagi ngeket ya. Campur pedo, campur <laughs> uh, cadas. Cadas. Iya. Oh, iya. Oke. Okay. Jadi di sini pemirsa uh, untuk kita. Uh, dari Disbupar Provinsi Sumatera Selatan, uh, kita sudah kerjasama dengan Disbupar Muratara. Hari ini kita sudah untuk bisa mempromosikan makanan uh, khas dari Napalicin ini. Uh, ada yang disamain, Bu, ya, untuk Beluksa? Uh, buat dulur-dulur galo-galo Kabupaten mesir Utara, mohon datang beramai-ramai ke Desa Napalicin gua Napalicin Desa Napolichin, biar bisa cicipin sayur cadas dan pedo khas desa Napalicin Oke. kalau belum nyicip cadas dan pedo belum jadi wong Muratara Oke, ayo ramai-ramai so. kita ke Muratara desa muratara, muratara berhidayah Oke para pemirsa pariwisata Sumatera Selatan cukup sudah kita menemani para Uh, para pemirsa semuanya, saya Chef Arya dari PCPI Perkemulan Seprokes Profesional Indonesia dan saya Chef Diki. Kami undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan. Pesona Indonesia, Wonderful, Wonderful Indonesia. Indonesia.